Ibu Idan Dayak sosok seperti Ibu Idan dayak ini begitu luar biasa Sosok seperti Ibu dayak ini begitu mengharumkan nama negara Seharusnya suku Kalimantan dan pihak Indonesia sendiri seharusnya sangat bangga kepada sosok Ibu Idandaya ini Dimana sosok Ibu Idandaya ini menjadi begitu luar biasa dalam ilmu pengobatannya Dan begitu mengharumkan nama negara kita Indonesia begitu harum di mata dunia Jangan skip video ini, saat ini saya ingin menerangkan tentang kuasa Ibu Idan Dayak dan karena kuasa Ibu Dayak ini merupakan kuasa yang betul luar biasa dan pewahyuan dari Sang Maha Kuasa Jangan di skip, tonton video sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Perlu diketahui, ternyata sosok Ibu Dayak ini dibesarkan dan berasal pula dari Kalimantan Dimana sosok Ibu Dayak ini memiliki karakter yang betul luar biasa Karakter yang halus, dermawan, baik hati, ramah Dan sosok seperti Ibu Dayak ini menjadi sosok yang luar biasa di dalam pengobatannya di mana ibu dan Daya terkenal di dalam ilmu pengobatan yang luar biasa. Di mana ilmu pengobatan yang dilakukan ibu Daya ini jauh dari ilmu pengobatan dokter-dokter. Bahkan ilmu yang dilakukan ibu Daya ini menjadi sosok pengobatan yang mustahil untuk dilakukan bagi para dokter zaman sekarang ini. Di mana diketahui bahwasanya dokter adalah medis atau bidan medis atau ahli medis. Yang begitu didambakan di zaman sekarang ini sebagai pengganti tabib Sedangkan Ibu Hidan daya ini Ini suatu tradisional Dia sudah, dia masih bisa dibilang sebagai tabib Tabib masalah pengobatan tulang dan lainnya Dimana sosok Ibu dan daya ini begitu luar biasa Dimana dia tidak mau ditinggikan Dia ingin setara dengan yang lain Berulang kali Ibu Hidan menegaskan Bahwasanya dia hanyalah manusia biasa Segala penyembuhan, segala pengobatan itu terjadi atas izin sang maha kuasa, atas izin Tuhan Itu sebenarnya kata penegasan dari Ibu Idandaya itu Itu bisa menggambarkan sifat asli dari Ibu di Dimana Ibu Idandaya ini menjadi sosok yang ramah, lembut, baik hati, dan dermawan dan Ibu Idadaya ini selalu bersandar kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan Karena Sang sang Ibu Idadaya ini sendiri, sosok Ibu Idadaya ini sendiri Dia mengikuti panggilan ilahi Sehingga kuasa-kuasa ilahi selalu tercurah Selalu dicurahkan kepada Ibu Idadaya ini Sehingga dari kuasa-kuasa ilahi itulah Ibu Idadaya ini melakukan segala pengobatannya sehingga segala sesuatu yang mustahil bagi manusia Sangat mungkin dilakukan bagi orang percaya Seperti sosok Ibu Hidandaya ini Dia termasuk orang percaya Dimana Ibu Hidandaya ini percaya bahwasanya Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi akan menyertai dia Sehingga segala pengobatan yang dia lakukan selalu berhasil Mungkin hanya sedikit sekali yang akan gagal Tapi mayoritas akan berhasil Dan sosok Ibu Hidandaya ini merupakan sosok yang luar biasa dimana pengobatan dari sang ibu hidadaya ini sendiri bukan hanya terjadi di Indonesia saja bukan hanya terjadi di Kalimantan saja ternyata merebak sampai ke luar negeri sampai ke Arab Saudi bahkan putra mahkota dari Arab Saudi sendiri diobati oleh sang ibu hidadaya ini saking luar biasanya pengobatan ibu hidadaya ini di mata dunia lama kelamaan ibu hidadaya ini menjadi trending topic Bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain Dan sosok Ibu Hidan ini mengharumkan nama Indonesia Dimana dari negara Indonesia terutama dari suku Kalimantan, suku Dayak Bisa melahirkan sosok seorang Ibu dan Dayak Yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa Karena keyakinan dia, karena kepercayaan dia kepada Tuhan Dimana Tuhan akan selalu mencurahkan kuasanya kepada dia dan Ibu Indah Dayak ini merupakan orang yang dianugerai Orang dianugerai suatu kelebihan dalam pengobatan Dimana Ibu Indah Dayak ini hanya menggunakan perantara minyak Minyak khas dari Dayak Dan sosok Ibu Indah Dayak ini sangat membanggakan sukunya Sangat membanggakan kaumnya, sangat membanggakan Kalimantan Dimana seringkali Ibu Indah Dayak ini menggunakan kostum asal Kalimantan juga menggunakan minyak asal Kalimantan dan juga menggunakan tarian khas dari Kalimantan. Ini menunjukkan bahwasanya Ibu dan Daya ini juga bangga atas Kalimantan. Begitu, begitu luar biasanya sosok seperti Ibu Daya ini, sosok yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Bahwasanya kita semua harus bangga kepada daerah kita masing-masing dan kita harus bisa menghormati suku-suku lain dan daerah-daerah lain. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengolok-olok Supaya kerukunan kita semakin erat Supaya tidak terjadi perpecah belahan antara suku ataupun daerah Maka dari itu, sosok seperti Ibu Hidayah ini patut dilestarikan Karena sosok seperti Ibu Hidayah ini sangat membanggakan bagi Indonesia Dan begitu pula pengobatan Ibu Hidayah ini Pengobatan Ibu Hidayah ini juga seharusnya dilestarikan apalagi di dalam pengobatan itu sosok seperti Ibu Jandaya ini tidak memungut biaya, tidak meminta biaya kepada pasien-pasiennya. Dia mengobati dengan ikhlas, mengobati dengan su dengan sukarela. Dia mengobati dengan ketulusan hatinya. Dan karena itulah sang maha kuasa pun juga akan bangga pada sosok ini karena Ibu Jandaya bisa digunakan sebagai perantara kecil. Maka sosok seperti Ibu Hida Dayak ini juga Pasti bisa digunakan untuk perantara yang lebih besar lagi Begitu luar biasanya sosok ini Yang seharusnya bisa dilestarikan Jangan lupa bagi kalian untuk selalu tekan tombol subscribe Like dan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini